Halo teman-teman selamat datang kembali di channel Anandamrza Emerald. dan di video kali ini saya bermain seperti biasa ya, ini robertscard traffic Indonesia revamp yang update ya update Jawa tengah tapi Nah ini sekarang saya ini mainin di test server teman-teman ya Jadi beberapa konten kreator itu memiliki akses untuk masuk ke test server Dan ini uh, test servernya card driven indonesia revamp sebelum dipublish Buat teman-teman bisa mainin gitu loh di sini saya menemukan satu hal unik ya ternyata ada perbedaan meskipun perbedaannya sedikit tapi menarik untuk dibahas ya. Yaitu adalah ini di pasar teman-teman yang pertama nih. Ini yang pertama adalah entah mengapa saya merasakan ya karena mungkin uh, device saya terlalu kentang ya nggak terlalu high end. Jadi saya pakai laptop low end ya laptop kentang. Di sini kalau di test server itu lebih ringan entah kenapa ya. Di sini saya bisa dapetin 30 FPS ke atas 40 malah tapi kalau di oh, uh, apa namanya yang publik, yang teman-teman mainin ya, yang di experience yang jadi dari fam, yang biasa teman-teman mainin itu itu saya biasanya dapat 30 ke bawah teman-teman atau kenapa ya lebih berat ya ini lebih ringan lah kalau yang di server free ini atau mungkin itu karena efek ada banyak player ya tapi saya dulu pernah mainin sendirian pun juga terasa lebih berat gitu oke okay, itu yang pertama itu lebih ringan lalu yang kedua adalah ini teman-teman ini di pasar ya nah ini ada beberapa rumah yang beda juga sih ini ada tulisan satu bebek goreng kalau nggak salah ini kalau di apa namanya car driving Indonesia revamp yang biasa ini nggak ada tulisannya terus ini teman-teman ini yang menarik ini kan ada radio ya nah ternyata kalau di uh, server ini radionya ada bunyinya teman, ada suaranya. Coba teman-teman dengerin ya. Saya akan berhenti ngomong, coba teman-teman dengerin ya jadi begitu ya suaranya ini bukan editan teman-teman ya, bukan saya tambahin suara radio bukan ini beneran dari uh, tes servernya sendiri teman-teman jadi terserah mau teman-teman percaya -teman atau enggak tapi ini adalah salah satu apa ya kayak attention to detail yang bisa kita temuin di tes server ini nggak tahu kenapa ya ini nggak diimplementasikan nggak dimasukin ke dalam game yang bisa kita mainin bareng-bareng teman-teman, nah, gitu. Nah, oke okay, teman-teman mungkin cukup segitu aja untuk video kali ini sangat singkat ya, karena ini cuma video iseng aja ya kan. Saya nemuin satu hal yang unik, ternyata ada yang beda teman-teman tadi. -teman. test server sama yang uh, uh, experience yang di public gitu, yang biasa teman-teman mainin. Jadi ada sedikit perbedaan yang bisa kita temukan di sini. Oke okay, teman-teman, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Bye bye.